Tau guys, pergi ke Bandung guys uh -huh. Di Medan atau Keban Cahe pun ada juga guys Iya yeah. Kubur Bandung Cicipi dulu ya Aku baru ingin makan, bubur Bandung Kayak mana tidurnya Lamot? Nyenyaknya kau tidur? <tik> Hah? <laughs> walaupun sakit, sakit. hahaha <coughs> oh, si batuk -batuk ini nah, <laughs> jadi dari mana kita ini sekarang diceritain Kawan Benzah ya? ke nah, jadi kemana tujuan kita ini ke Siosar, ke Tele ke kemana, ke, ke Sinabung Siosar? Jadi habis di Siosar kemana kita? Terserah. Ada yang taman-tamannya situ. Siosar itu ya ada juga tidak. Taman-tamannya, tamannya lagi pilih. Oh gitu. Jadi kapan ini keluar CRV kita itu Lamot? Iya. Dari <tuk> siapa bilang Servinya kemudian eh? nanti mungkin senin lah ini kena hari libur hari merah. Oh gitu ya, pula ya, aduh.. Ya, tadi kan kalau tadi naik servy tadi kan udah enak kita. Enggak, tidak bilang. Iya, <laughs> <Ayah>. begitu saja. <laughs> Terasa kan tadi kalau servy. Kalau servy itu ada nggak dia penghangatnya? Wah, uh, kan penghangat, penghangat, pemanas benar kan loh. <laughs> eh, Esrius aku nih nggak kalau kalau pajero kan dia ada penghangat itu, ya? hmm. ada ada cold, ada cold. Ya memang nggak ada penganggaknya juga sih, cuman kursinya kena empuk enak, jadi nggak dingin ya oh. bang Nganem deh bang, kabinnya juga mantep juga, nyaman lah bang. Berarti kalau untuk di daerah kayak gini, pegunungan gini, dingin bisalah gini, bisa lah AC-nya jadi hangat gitu Oh, bisa lah bang, terus kalian cocok Pajero, lagi Pak Jero, kalau Pak Jero kan bisa gitu Pak Jero, Perfumer, VCRP, bisa Bisa ya, ya. kalau ARP? Ya. RP Bisa juga sih Bang, tapi nggak senyaman si RP juga sih. Oh, iyalah, ini juga senyaman sih. Si RP nyaman, gue pun nyaman nih. Ya. Masalahnya kantongnya nggak nyaman, coy. bagian BBJR, pakai gota gina ini lah ya. buburnya guys ga perlu jauh jauh guys, pergi ke bandung guys nah ini medan nanti ke Bandcahye pun ada juga guys Iya, bubur bandung Cicipi dulu gitu ya aku baru ini yang makan bubur bandung <gak> nah, rasa emang Ya, ya rasanya nah, rasa, rasa bandung lah ya. <laughs> rasa bandung <laughs> di alun-alun <laughs> namanya. Alum -alum. Tengok durinya, Put. Hmm. Ini enggak ada. <laughs> rasanya kayak di alun-alun, guys. Gimana lagi? Mau pakai pedang? Kakak, duri kali udah. Tolong aja dicicipi, Bang. Hah? nengok klien makan aja udah kenyang aku hahaha <tuk> <tuk> <tuk> pengain aku lagi ini kak di alun-alun bang hehehe bur bur tapi bur bur itu telur separoh ya <tuk> iya separoh memang. memang memang itu ciri kasnya ya bang ya iya ciri kasnya seperti itulah. ini pakai bumbu kacang Taruh sausnya lah cabenya kalau nggak mana enak kalo kayak gitu ya. macam bakso ya bang <tuk> <tuk> <tuk> the <laughs>